Prediksi Real Madrid versus Osasuna Real Madrid akan menjamu Osasuna pada Minggu 2 Oktober 2022 waktu setempat atau Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Karim Benzema yang telah menepi kurang lebih hampir sebulan terlihat kembali berlatih bersama Real Madrid. Sebelumnya, Benzema mendapatkan cedera saat Los Blancos bermain di Liga Champions 2022-2023 melawan Celtic. Pemain internasional Prancis ini telah berlatih menggunakan bola kembali pada Rabu 28 September 2022. Namun, Benzema masih berlatih terpisah dari tim dengan hanya memainkan bola sendiri untuk mengembalikan sentuhannya. Benzema sendiri mengakui kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya dan berujar siap turun membela Real Madrid melawan Osasuna. Saya senang bisa kembali ke tim, kata Benzema dikutip kutip bolasport.com dari Football España. Saya merasa sangat baik, nyaman. Saya tidak sabar untuk bermain pada hari Minggu, ujar Benzema. Benzema di awal musim menjadi andalan Madrid dengan telah mencetak tiga gol dalam empat laga di Liga Spanyol. Polanya cedera Benzema ini menunjukkan kesiapannya untuk turun di laga melawan Osasuna. Madrid yang kini masih belum terkalahkan dari enam laga dan bercokol di puncak klasemen membawa ambisi untuk meneruskan tren positif. Namun Madrid masih harus tanpa Luka Modric yang mendapatkan cedera saat berlaga bersama timnas Kroasia di ajang UEFA Nation League. Prediksi Real Madrid versus Osasuna akan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 4-1. Gol akan dicetak oleh Karim Benzema, Vinicius Junior dan Valverde. Marco Asensio diklaim sepakat membelot ke Barcelona. Asensio tampaknya sudah tak kerasan di Santiago Bernabeu. Terlebih, Asensio tak mendapat menit bermain yang cukup di musim ini. Menurut data transfer market, Asensio hanya turun dalam dua dari 6 laga Liga Spanyol 2022-2023. Oleh karena itu Asensio disinyalir tak ragu untuk hengkang ke klub lain termasuk ke klub rival. Radio Spanyol RAC1 bahkan mengklaim pemain berusia 26 tahun tersebut telah setuju untuk menandatangani kontrak bersama Barcelona. Tak tanggung-tanggung, Asensio dikabarkan berniat untuk mengikat kontrak jangka panjang. Totalnya diklaim hingga 4 musim di Camp Nou. Bintang Real Madrid Marco Asensio bersedia menandatangani kontrak jangka panjang di Barcelona, totalnya 4 musim dan akan pindah pada bursa transfer musim dingin. tulis laporan tersebut Kontrak Asensio di El Real diketahui bakal hangus musim ini, dengan kata lain Asensio bisa pergi secara gratis pada jendela transfer musim panas tahun depan. Selama 9 tahun membela Panji Madrid, sederet piala bergengsi telah direngkuh Asensio. Mulai dari 3 gelar Liga Spanyol, 3 trofi Liga Champions, 3 trofi Piala Super UEFA, dan 3 trofi Piala Dunia antar klub. Bila hal ini terwujud, Asensio akan menjadi pemain pertama dalam 15 tahun terakhir yang membelot ke klub rival. Terakhir ada nama Javier Saviola yang hengkang ke Madrid dari Al Barca pada 2007. Performa oke okay, Harga Pasaran Vinicius Junior To The Moon Vinicius Junior tampil oke okay bersama Real Madrid sejak musim lalu. Imbasnya, harga pasaran winger asal Brasil tersebut juga langsung meroket. Musim lalu, Vinicius menjadi salah satu pilar penting Madrid menangkuh sukses. Pemain berusia 22 tahun itu membuat 20 gol dan 2 assist untuk membantu Los Blancos menjuarai La Liga dan Liga Champions. Vinicius kini bisa mempertahankan performa oke-nya. Okay Di awal musim 2022-2023, mantan penggawa Flamengo itu sudah bikin 5 gol dan 4 assist dari 9 laga. Atas penampilannya itu, harga pasarannya juga meroket, diintip dari situs transfer market. Vinicius kini bernilai dua kali lipat. Pada Oktober tahun lalu Vinicius Junior masih dihargai sekitar 50 juta euro, namun kini ia sudah dihargai sekitar 120 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Vinicius kini hanya kalah dari Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Mbappe masih menjadi pemain dengan harga pasaran termahal yakni 160 juta euro, disusul Haaland yang berharga 150 juta euro. Di sepuluh besar harga pemain yang dirilis transfer market, Vinicius mengalami kenaikan paling meroket. Pedri dan Jun Bellingham yang kini dihargai 90 juta euro, hanya naik 10 juta euro dari harga pasarannya tahun lalu. Jika kembali sukses bersama Real Madrid musim ini, bukan tak mungkin Vinicius Junior makin meroket harganya. Bahkan, bukan tak mungkin ia menjadi pemain berhasil termahal mengalahkan Neymar, kan? Real Madrid sudah temukan pemain pengganti Kroos. Sebagaimana diberitakan Football Espanya, gelandang asal Jerman itu mengawali musim dengan sangat baik tetapi kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Sejauh ini dia menolak untuk melakukan negosiasi. Beberapa orang di dalam Real Madrid mengharapkan dia untuk pensiun pada akhir musim dan dengan demikian Los Blancos mencari opsi potensial untuk masuk jika itu terjadi. Manu Saints mengatakan kepada Diario AS bahwa mereka yakin telah menemukan pengganti cross di Brazil. Opsi yang paling mereka sukai adalah Yoga West dari Flamengo. Bakatnya juga bukan rahasia dan namanya telah muncul bersama dengan Liverpool dan Manchester United dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 21 tahun ini membuat nama untuk dirinya sendiri di Amerika Selatan, menyusul serangkaian penampilan luar biasa di level klub. Ini membuatnya menarik perhatian dari beberapa nama besar Eropa. Gomez adalah gelandang bertahan dan teknisi yang sangat baik dalam menguasai bola. Ini membuatnya menjadi pemain dinamis yang mampu tampil mengesankan bagi tim-tim terbaik di dunia sepak bola. Pada usia 21, bintang Samba juga memiliki waktu di sisinya dan hanya akan menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Tapi jika gagal mendapatkan Gomez, Los Blancos tak perlu khawatir. Pasalnya tim besutan Carlo Ancelotti tersebut sudah memiliki Luka Modric, Federico Valverde, Aurelian Chomeney, Eduardo Camavinga, dan Denise Balos yang bersaing memperebutkan tempat tanpa yang saat ini sedang diisi cross.